ke kabar pertama kita awal dengan kabar spesial vitamin bahagia yang kita dapatkan persahabat diperhatikan Wow, momen spesial banget ya, pastinya bahagia sekali warga Konoha Saat melihat cuplikan video ini persahabat ya, karena ini mengandung keromantisan Membuat bab berwarga Konoha pastinya, Masya Allah, mudah-mudahan selalu seperti ini, bahagia terus dan selalu romantis dan kita lihat juga momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Bilartim ada kalimat Gibson juga yang dituliskan di postingan ini, kasih vitamin papa bundanya abang yang dulu ah katanya itu Allah banget ya yang belum nonton silahkan mampir di channel youtube dunia manji, karena video ini ada di channel youtube dunia manji yang tentu sudah di sahabat ya, yuk ya, sama-sama kompak untuk selalu mensupport yang terbaik buat ide lah kita di postingan ini juga tentunya banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan, yakni dari akun Instagram trsnwt 3113 underscore mengatakan di kolom komentar, "Aduh, udah suaminya lagi puasa sampai 40 hari, si Dede nempel-nempel mulu gitu, gimana sih, kakak tahan tuh, hawa dia, cobaan menjelang bentar lagi buka." <laughs> Ada-ada aja persahabat ya Masya Allah kekiutan, keromantisan yang selalu kita dapatkan Dari Leslar Mudah-mudahan selalu kompak Untuk fans sejati mendukung yang terbaik Buat idola kita Berikutnya juga persahabat ya Di momen yang sangat luar biasa juga di channel Youtube Leslar Entertainment Lesti dan Rizky Bilal selalu menyuguhkan Vitamin-vitamin bahagia Dengan tentunya memberikan Dan menyuguhkan Keromantisan mereka berdua Masya Allah banget ya Mudah-mudahan rumah tangga mereka dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan mudah-mudahan langgeng terus Persahabat ya Amin Kita lihat juga ke kabar berikutnya Ada info penting dari Indosiar Indosiar menginfokan soal acara Kiss World 2022 Persahabat ya Sebelumnya kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Jangan lupa dukung terus artis favorit kalian di Kiss World 2022 ya. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung like postingan nominasi artis kesayangan kamu. Kita lihat untuk tayang persahabat ya acara Kiss World 2022. Malam pertama itu akan tayang hari Sabtu tanggal 12 Februari live pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Indosiar. Dicatat persahabat ya. Hari, tanggal, dan jamnya, Kiss World 2022 malam pertama itu hari Sabtu, 12 Februari, live pukul 20.00 barat hanya di Indosiar. Sama-sama kita wajib untuk mendukung yang terbaik untuk idola kita. Semoga saja persahabat yang Bunda Lesti, Papa Bilar, dan BPL mendapatkan piala penghargaan di Kiss World 2022. Selanjutnya kita juga mendapatkan ya Alhamdulillah Teh Fitri Carlina akhirnya jengukin BBL juga bersahabat ya sekian lama nih kita menunggu kehadiran dari Teh Fitri sebagai ketua Leslar Pusat wah Masya Allah banget ya Alhamdulillah akhirnya BBL digendong oleh Teh Fitri Carlina Mudah-mudahan Tefitri juga selalu sehat Dan selalu bahagia Amin Kita lihat juga persabatan di postingan ini sebuah kalimat komentar Salah satunya dari akun Uji Setiawati 1977 mengatakan Masya Allah Abang El Mau jadi pilot ganteng gak Biar mama pada nggak bisa tidur, canda ya bu ibu katanya itu masya allah banget ya, memang luar biasa nih, mudah-mudahan cita-cita dari BBL terwujud nanti dewasanya, amin. Kita lihat juga keunggahan IGsnya, Twitter itu, wow. ini ketika mau pamitan pulang ya, masya allah, BBL masih aja moyoy tidurnya, anteng banget ya, masya allah, mudah-mudahan sehat selalu. Nah Kita lihat juga nih, momen spesial. BBL lagi digendong Papa Bilar ya Diunggah nih di EGSnya Telfitri Kalina Lesla Lovers dapat salam dadah katanya tuh dari BBL Masya Allah gemes banget ya BBL Kita lihat juga ke slide berikutnya Ada Buda Lesti Gejora Masya Allah banget ya Buda Lesti Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Terus untuk keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar Dan untuk berikutnya juga persahabatnya Kita mampir ke fashionnya Abang El nih ini tentunya fashionnya Bang El Outfit yang dipakai Ini bukan kaleng-kaleng persahabat ya merek Moschino Dibanderol seharga 3.382.543 rupiah Wow fantastis banget ya Harga outfit yang dipakai oleh BBL ini Mudah-mudahan barokah Dan selalu lancar rezekinya persahabat Amin Kita lihat juga ke kabar berikutnya Ada kabar sedih persahabat ya Yang kita dapatkan ini langsung dari Bang Adi Sky Kita perhatikan di unggahan terbaru Bang Adi Sky. Ini mengunggah sebuah postingan momen Kebersamaan dengan Rizky Bilar Dan Adi Sky ketika Tentunya di serial Sinetron Jodoh Wasiat Bapak-bapak kedua Kita tentunya lihat Dan disimak baik-baik bersahabat ya Kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Adi Skai Terima kasih untuk pecinta sinetron jodoh wasiat Bapak-Bapak kedua, kami pamit. Singkat cerita, sinetron JWB adalah mimpi kami untuk kerja bareng di dunia sinetron waktu itu 2018. Saya, Rizky Bilar Haris Prisa berucap, dan Alhamdulillah di tahun 2020, semua mimpi kami bisa terwujud. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Terima kasih untuk Antv Official Ferry Fernandes oti sah hijari dan Kiki Said. Wah, wow, masalah banget persahabat ya ternyata. Tentu kita mendapatkan kabar bahwa serial Jodoh Wasiat Babang kedua itu selesai persahabat ya di episode 310 nih. Tentunya kita doakan saja mudah-mudahan bisa ada project proyek dan program-program baru nih dari trio Rek Amin. Kita lihat juga di kalimat yang dituliskan oleh Bang Adi Skype Tugas kami sudah selesai untuk jagain kampung kucerit katanya tuh Nonton terus ya 4 episode terakhir JWB2 sini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ya ini dari akun instagram foto mengatakan Sukses terus bang Adi insya Allah akan terus berjaya di judul-judul lainnya Dan bisnisnya thank you bang sudah menghibur kami Wow Kita lihat juga bang Haris Priza juga ikut berkomentar Thank you untuk semua yang selalu setia nonton kita Love, Masya banget ya Yuk, tentunya kita doakan juga nih Buat Rio Get Mudah-mudahan ada program baru Project baru untuk mereka Kita selalu mendoakan yang terbaik Kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tuned Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat Seputar Les love tentunya